mari belajar kita kali ini, kita akan membahas tentang three point lighting. Apa itu three point lighting? Apa saja kegunaannya dan bagaimana hasil dari three point lighting? Jadi, jangan kemana-mana, tetapi jadilah kita pegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejarah dan sehat selalu untuk kita semua balik lagi di mari belajar belajar terus tanpa henti seperti biasa kita ingetin lagi bahwa di mari belajar itu kita bakal ngebahas tentang tutorial, tentang tips dan bahkan behind the scene tentang behind the scene dari project-project foto video yang saya lakuin buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan updatean video dari channel Zaki zulfikar production ini langsung aja kita ke pembahasan three point lighting jadi three point lighting itu berfungsi uh, sebenarnya biasanya saya pakai untuk video-video wawancara jadi cuma ada narasumbernya doang kalau nggak uh, shot-shot yang adegan yang orang sendiri pokoknya banyaklah kita bisa pakai three point lighting ini di berbagai situasi. Jadi saya bakal ngasih gambaran aja di sini posisinya kita orang duduk dan kita pakai set tripod lighting itu apa sih efek yang dihasilkan? Karena tripod lighting itu bisa membuat frame kita atau shot kita yang terlihat seperti flat gitu ya, jadi lebih berdimensi. Jadi harus dicatat juga buat teman-teman di rumah bahwa Repoint lighting itu bukan satu-satunya teknik lighting. kebalahan repoint lighting ini bisa menjadi awal kita mengetahui dan menyadari uh, pencahaya, sumber pencahayaan, arah cahaya, manfaat lighting di saat kita syuting. Biar kita juga lebih termotivasi dan jika kita dapat tantangan lokasi syutingnya kayak gimana, itu kita bisa mensiasatinya semuanya dengan lighting. Untuk teknik yang lain atau ngebahas yang lain nanti aja kita fokus dulu di 3 point lighting jadi 3 point lighting itu kalau yang saya tahu ya teman-teman kita itu menyimpan menempatkan tiga sumber cahaya entah bisa itu semuanya sumber cahayanya itu lampu, entah itu dari matahari sendiri entah kita pakai standar, kita pakai reflektor untuk mantulin cahaya yang ada itu pokoknya kita menyimpan atau mengarahkan uh, sumber cahaya kita untuk objek kita atau subjek kita itu tersebut dan untuk pembahasan kayak jenis-jenis cahaya sumber cahaya itu apa aja udah itu arah cahaya dari mana aja saya udah pernah bikin videonya jadi teman-teman bisa klik link di uh, klik videonya di sini bisa cari aja di video-video yang lama saya, itu saya udah nggak karena kita bakal langsung ke bahasa uh, lighting yang sederhana, yang saya tahu dan mungkin juga saya juga salah, atau beda bahasa dengan teman-teman. Nah, langsung aja kita praktek ya. Jadi, 3 point light ini kita pakai tingkat sumber cahaya itu, satu, kita pakai key light atau main light, cahaya utamanya, yang kedua kita pakai rim light, Uh, untuk memisahkan antara background dan si modelnya. Yang ketiga, kita pakai fill light atau fill in untuk mengisi bagian-bagian yang kita rasa terlalu gelap ke di modelnya tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah mengatur exposure sebelum lampu pada menyala. Jadi uh, kita tentukan dulu exposure untuk room lightnya itu mau segimana sih yang bisa ditangkap sama kamera kita biar kita bisa menyesuaikan lampu-lampu e, tambahan kita. Kita lihat si modelnya masih terlihat gelap dan room light-nya saya udah ngerasa cukup segini. Langsung aja kita simpen key light-nya. Kita saya nyimpen key light itu di depan samping atau di sisi depan sisi depan si modelnya. itu kita simpan rim light. Nah, kalau saya menyimpan berseberangan dengan key light, jadi di belakang samping yang berseberangan dengan key light saya. Waktu itu kita masuk ke fill light. Fill light itu, nah teman-teman lihat di salah satu sisi bagian model pasti ada yang terang, ada yang gelap. Nah, fungsi fill light yang saya gunakan di tripod light ini untuk mengisi sisi yang gelapnya itu cuman nggak ada patokan ya powernya segimana cuman itu udah bagian selera atau referensi teman-teman sendiri untuk mengisi gelapnya itu kayak gimana cuman biasanya si fill in ini hanya mengisi dan powernya itu lebih kecil daripada si key light kita sendiri nah, kita lihat dari awal lagi ini posisi si Room Light doang, keadaannya. Langsung kita masukin Key Light, hasilnya bakal seperti ini. Kita masukin Fill In, kita kayak gini. Rim Light bakal kayak gini. Oh iya, Fill In sendiri bisa pakai lampu, bisa juga pakai reflektor ya jadi sumber-sumber cahaya ini kita bisa uh, akalin nggak selalu harus lampu karena kan terbatas kadang kita ada yang punya lampu lebih dari satu ada yang enggak jadi kita bisa mantulin cahaya dengan memanfaatkan reflektor kayak gitu jadi nggak ada patokan khusus sih sebenarnya cuman emang trip point light ini konsepnya itu dari tiga sumber cahaya kalau saya disini sini mempraktekannya dengan tiga lampu karena alhamdulillah saya punya lampu lebih dari dua dan jangan takut juga teman-teman nggak usah harus pakai lampu yang powernya kayak gimana atau harganya mahal atau kayak gimana ya soalnya saya juga pernah beberapa tahun pakai lampu taman Ntar saya tampilin gambarin lampu tamannya bakal kayak gini itu untuk pekerjaan profesional selama kita bisa memanfaatkannya dan emang bisa kita mengatur mengatur Alat-alat kita dengan baik, alat semurah apapun, alat sebiasa apapun bakal menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi jangan merasa, wah oh, saya nggak punya alat atau apa. Kita bakal belajar sama-sama di sini nggak ini. Jadi sekian pembahasan saya tentang 3 Point Lighting. Semoga mari belajar tentang 3 Point Lighting ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan ragu untuk teman-teman yang mengisi kritik dan saran dan mungkin ada bahasa saya yang kurang tepat. Atau salah bisa isi aja langsung di kolom komentar. Saya sangat terbuka karena di disini saya nggak mau mengajari, cuman saya sharing pengalaman saya dan sharing aja apa yang saya tahu. Semoga kita bisa bertukar ide atau berdiskusi tentang apapun itu karena biasanya beda guru, beda bahasa di tiap pembelajaran itu. Jadi... Saya sih nggak pernah menganggap pada hal yang benar atau salah. Cuman ada yang terbiasa dengan bahasa ini, ada yang terbiasa dengan bahasa itu. Dan jangan lupa support terus channel Lucky Zofri Production dengan cara subscribe, like, dan men-share video-video ini. Video-video dari kita biar kita terus berkembang. Sampai ketemu di mari belajar selanjutnya. Mari belajar belajar terus tanpa henti ayo ketemu di video selanjutnya